Aduh yuk, lipat tangannya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 Jadi kita harus selalu sepatu sama kendak Tuhan ya, agar kita bisa hidup dengan damai hanya karena berkat Tuhan pada kita. Untuk merespon mas kurang yang sudah kita bacakan tadi, kita akan bernyanyi pujian yang berjudul Tuhan Betapa Banyaknya. kelas 4 sampai kelas 6 nah adik-adik gimana kabarnya wah semoga adik-adik semua tetap sehat dan tetap bahagia walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini nah adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan yuk disiapin dulu alkitabnya hayo yang belum disiapin alkitabnya ambil alkitabnya kita mau baca alkitab kita mau baca firman Tuhan Udah semuanya adik-adik? Nah firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab ulangan pasalnya yang ke 30 ayat 1 sampai 9. Ulangan 30 ayat 1 sampai 9. Nah alkitabnya kita biarkan terbuka dulu ya. Kita mau bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan roh kudus. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah bersama teman-teman uh, kami di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Shalom. Ya Tuhan, sekarang kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah yuk kita baca firmannya dari kitab ulangan 30 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan.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 sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab ulangan itu merupakan salah satu dari kitab Taurat. Siapa di sini yang tahu Kitab Taurat itu kitab apa sih? Kadina mau tanya. Fino. Fino atau Syafel? Kira-kira tahu enggak ya Kitab Taurat itu apa sih? Nah, Kitab Taurat itu adalah kitab yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Kitab Taurat itu terdiri dari lima kitab yang ada di perjanjian lama. Apa aja? Ada kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Nah adik-adik, kitab ulangan yang tadi kita baca itu merupakan bagian dari kitab Taurat. Apa sih yang mau diceritain sama kitab ulangan yang tadi kita baca? Kadina jelasin nih. Ingat nggak adik-adik cerita tentang sebuah bangsa yang besar dan merupakan bangsa pilihan Allah yang sangat disayang oleh Allah. Siapa ya namanya? Mungkin Kartika atau Tobi bisa bantu Kadina sebutin apa nama bangsa itu? Betul sekali, bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar. Dan merupakan bangsa pilihan Allah Yang disayang oleh Allah Nah tapi adik-adik ingat gak Kira-kira dulu Bangsa Israel ini pernah Menjadi budak di Tanah apa ya kira-kira Mungkin Konsita atau vasco Bisa bantu Kak Dina sebutin jawabannya Kira-kira bangsa Israel pernah ee, Menjadi budak di Betul sekali di tanah Mesir Jadi adik-adik Zaman dulu kala ini, bangsa Israel pernah berada di perbudakan tanah Mesir. Selama berapa ratus tahun ya? Selama 400 tahun bayangin adik-adik. 400 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya adik-adik. Lama sekali dari mulai orang yang tadinya masih bayi, mereka sudah dewasa, sampai mereka sudah kakek-kakek. Mereka masih ada di tanah Mesir karena 400 tahun adik-adik. Nah, tapi adik-adik Allah mengutus seorang bapak untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kira-kira siapa yang tahu namanya siapa? Bapak Musa, betul. Ih keren nih anak 456 udah jago pendalaman Alkitabnya. Jadi Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan menjanjikan sebuah tanah perjanjian. Tanahnya indah, tanahnya subur, tanahnya luas. Kira-kira apa yo Vito atau Quincy mau bantu Kadina apa sih nama tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel? Tanah Kanaan, betul. Jadi adik-adik bangsa Israel dibantu oleh Musa melalui tuntunan Allah pergi... Dari Tanah Mesir ke Tanah Kanaan, adik-adik bisa dilihat di gambar di sini. Orangnya banyak banget, mereka akhirnya bebas dari Tanah Mesir. Dan mereka mau menuju ke Tanah Perjanjian, yaitu Tanah Kanaan. Nah, tapi adik-adik tahu enggak, kira-kira berapa sih jarak dari Tanah Mesir ke Tanah Kanaan? Kayaknya jaraknya dari eh, Sawangan ke Margonda, kak. Oh enggak, enggak sedekat itu adik-adik, jarak dari Tanah Mesir ke Tanah Kanaan itu hampir kira-kira kurang lebih 800 km. Wah panjang banget ya adik-adik ya, 800 meter itu kalau bisa dikira-kirakan dengan keadaan sekarang itu kira-kira jaraknya hmm, seperti adik-adik dari kota Depok sekarang, adik-adik. Jalan kaki ke kota Surabaya. Siapa di sini yang pernah ke Surabaya? Jauh banget ya adik-adik ya. Harus melewati gunung, melewati lembah, melewati sungai. Kayak gitu adik-adik. Sama, waktu itu bangsa Israel mereka harus melewati padang gurun, mereka melewati gunung, mereka menyeberang laut, menyeberang sungai untuk sampai ke Tanah Kanaan. Nah adik-adik bisa lihat nih di peta yang Kak Dina Uh, muncul di sebelah sini katanya adik-adik sebenarnya jarak nih dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan nih bisa ditempuh dengan 20 25 hari aja jalan kaki bisa dilihat nih uh, yang apa namanya yang garis yang warnanya apa nih ya warnanya kuning atau merah nih kadina nggak kelihatan yang di atas sebenarnya untuk pergi ke tanah Kanaan bisa adik-adik lewat jalan itu. Tapi akan ada banyak rintangan adik-adik. Akan e, harus melawan bangsa lain, mereka harus e, melewati rintangan yang lebih sulit. Kayak gitu adik-adik. Nah e, perjalanan yang harusnya dekat dan hanya memakan waktu beberapa hari saja, ternyata dilewati bangsa Israel selama 40 tahun. Bayangin adik-adik, bangsa Israel ini jalan kaki dari tanah Mesir ke Tanah Kanaan selama 40 tahun lama banget ya adik-adik ya dari yang uh, dia berangkat di Tanah Israel masih kelas enam tiba-tiba udah punya anak tiba-tiba udah punya cucu karena saking lamanya 40 tahun nah tapi adik-adik selama perjalanan menuju Tanah Kanaan bangsa Israel ini selalu disertai oleh kasih Allah adik-adik jadi Meskipun bangsa Israel diajak berkeliling padang gurun... ...berkeliling e, tanah yang luas selama 40 tahun... ...tapi Allah itu selalu menyertai bangsa Israel. Kenapa? Karena Allah ingin memperkuat iman orang-orang Israel... ...supaya mereka itu semakin e, taat kepada Allah. Kalau misalnya tadinya orang-orang e, Israel ini lewat jalan yang cepat... ...mereka bisa aja berperang dengan bangsa lain... Atau bangsa Israel sendiri belum siap Makanya selama 40 tahun melewati padang gurun menuju tanah kanaan ini Allah mem memperlihatkan banyak sekali mukjizat Dan juga mengajarkan peraturan-peraturan Hukum-hukum Taurat untuk bangsa-bangsa Israel Supaya bangsa Israel itu semakin kuat imannya Dan juga mengasihi Allah dan taat Seperti itu adik-adik Nah kadina mau nanya lagi nih Siapa yang tahu mukjizat apa saja yang Tuhan lakukan selama perjalanan bangsa Israel menuju Tanah Kanaan? Coba Kak Dina mau tanya, hmm, siapa ya, Afner atau Asael atau Owen? Coba bantu Kak kira-kira apa aja ya mukjizat yang dilakukan oleh Allah? Ada banyak banget. Coba Kak Dina mau dengar jawabannya dari Afner Asael atau Olen? Benar, banyak banget ya. Yang pertama itu ada laut terbelah supaya bangsa Israel ke, apa, tidak dikejar oleh tentara Mesir. Terus juga ada air yang keluar dari gunung batu waktu bangsa Israel kehausan di jalan. Lalu ada roti mana yang turun dari langit supaya bangsa-bangsa Israel bisa makan. Atau burung-burung yang diturunkan juga. Dan juga tiang api dan tiang awan untuk menemani perjalanan bangsa Israel. Masih banyak banget e, yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah selalu menyertai bangsa Israel. Nah adik-adik balik lagi nih ke kitab ulangan yang tadi kita baca. kitab ini menceritakan tentang kotbahnya Musa adik-adik. Jadi setelah bangsa Israel berjalan selama 40 tahun lamanya dan berada di padang gurun akhirnya mereka telah bersiap untuk memasuki tanah perjanjian yaitu Tanah Kanaan. Nah dalam pasal 30 yang baru saja kita baca di Ulangan ini, eh, kitab ini menceritakan atau berisikan tentang kotbahnya Bapak Musa ini di depan bangsa-bangsa Israel di dataran Moab adik-adik. Dataran Moab ini letaknya di dekat sungai Yordan. Jadi sebelum mereka mau menyeberang ke Tanah Kanaan, Bapak Musa ini memberikan khotbah adik-adik kepada bangsa Israel. Apa sih isi khotbah Musa? Nah jadi adik-adik dalam khotbahnya ini Nabi Musa menceritakan tentang 10 perintah Allah yang dulu diberikan Allah di mana? Ayuh, siapa yang ingat kira-kira 10 perintah Allah yang waktu itu diberikan Allah melalui Musa itu ada di gunung apa ya? Coba mungkin Felicia atau Amanda bisa bantu Kak Dina, jawab. Betul, jadi dulu di Gunung, Singa, di Gunung Sinai itu Allah memberikan 10 hukum Taurat dalam bentuk dua loh batu yang merupakan perintah, perjanjian antara Allah dan juga bangsa Israel. Di sana ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh bangsa-bangsa Israel, apa yang boleh dilakukan dan juga apa yang tidak boleh dilakukan nah adik-adik dalam khotbahnya juga Musa menjelaskan mengenai peraturan-peraturan ketetapan dan juga hukum-hukum yang harus ditaati bangsa Israel untuk mendapatkan berkat dari Tuhan kalau adik-adik lihat waduh tadi di mana ya Ulangan 30-nya nah kalau adik-adik lihat tadi di Ulangan 30 di sini dikatakan apabila bangsa Israel patuh terhadap peraturan-peraturan Allah maka bangsa Israel akan mendapatkan apa Beni dan Yolanda bantu Kadina? Kalau bangsa Israel patuh akan mendapatkan Betul, akan mendapatkan berkat. Tetapi kalau bangsa Israel tidak patuh terhadap peraturan atau hukum-hukum yang ada, maka akan mendapat Kita baca lagi. Akan mendapat hukuman. Kalau di sini mungkin ditulisnya dikutuk, tapi itu maksudnya diberikan hukuman Adik-adik. Nah, jadi kalau katanya khotbahnya Musa Bila bangsa Israel itu mengikuti perintah Allah, maka mereka akan mendapatkan berkat. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak menuruti peraturan dan juga perintah-perintah, maka bangsa Israel akan mendapatkan hukuman. Nah, kenapa sih Musa memberitahukan hal-hal ini lagi kepada bangsa Israel? Seperti yang tadi Kadina bilang, 40 tahun itu lama banget tadi Kadik. Bahkan orang-orang yang mungkin ikut perjalanan dari awal e, tanah di, dari Mesir itu, mereka ada yang sudah meninggal atau ada yang sudah gugur, sudah sangat tua dan juga mungkin yang ikut anak tinggal anak-anaknya adik-adik atau cucu-cucunya. Nah makanya e, Musa ini mau memberitahukan kembali kepada generasi-generasi baru di bangsa Israel itu yang belum melihat mujikzat mungkin atau belum menerima hukum Taurat supaya mereka selalu Uh, ingat tentang hukum-hukum, tentang peraturan-peraturan Atau tentang kasih Allah yang telah diberikan kepada bangsa Israel adik-adik Jadi Musa ini mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel Sebelum masuk ke tanah perjanjian atau tanah kanaan Nah Allah ini ingin Musa mempersiapkan bangsa Israel Supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang kuat imannya Dan memiliki iman serta pengharapan kepada Allah adik-adik jadi, meskipun bangsa Israel nanti e, berada di tempat yang lebih bagus dibandingkan waktu di tanah Mesir, tempat yang e, sangat subur, tempat yang sangat luas, tapi bangsa Israel ini e, tahan akan godaan dan juga terus beriman kepada Allah. Nah, adik-adik ingat tidak bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling banget sering memberontak, melupakan dan juga berbalik kepada Allah, terus juga suka menyembah berhala, dan meninggalkan Allah. Makanya dulu nih bangsa Israel Ini dikenal dengan sebutan bangsa ya Coba Anabel atau Sergio bantu Kadina. Kira-kira bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang apa? Yang tegar tengkuk adik-adik. Makanya di sini Musa mau mengajarkan dan mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk selalu hidup di dalam Allah dan percaya terhadap kehendak Allah. Karena Allah ini penuh belas, -belas kasih adik-adik. Meskipun bangsa Israel selalu meninggalkan Allah ataupun berbalik kepada Allah dan melakukan kesalahan, apabila bangsa Israel mau menyadari kesalahan mereka dan mau bertobat, maka Allah akan memaafkannya dan juga terus memberkati bangsa Israel. Seperti itu adik-adik. Nah, coba adik-adik baca di ayatnya yang keenam. Eh, iya, ayatnya yang keenam kan di situ ada kata-kata eh, "mana tadi", ya. Oh, dan Tuhan allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu nah maksudnya di sini menyunat hati itu adalah e, membuat hati kita kembali baik lagi dengan melakukan pertobatan apa sih pertobatan itu mungkin Ruth sama anak tahu nih mau bantuin Kadina apa sih pertobatan itu betul pertobatan itu berarti kita menyadari e, kesalahan di dalam e, diri kita dan tidak mengulanginya lagi ya adik, -adik. Jadi kalau kita tahu kesalahan kita apa, kita meminta maaf dan kita tidak melakukan lagi, itu namanya kita sudah melakukan pertobatan. Kalau kita udah minta maaf tapi kita masih ngelakuinnya lagi tuh, itu namanya tobat atau enggak? Coba dije atau Olive bantu Kak Dina. Kalau misalnya kita udah minta maaf tapi kita melakukannya lagi, berarti kita belum bertobat. Seperti itu adik-adik. Jadi menurut Firman Tuhan kita hari ini pertobatan itu harus dilakukan. Dengan segenap hati dan sepenuh jiwa adik-adik Jadi sebagai anak Tuhan Kita benar-benar mengakui kesalahan kita Dan tidak melakukannya lagi Kita menjadi anaknya Tuhan Yang taat dan setia adik-adik Seperti itu Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Nasihat Musa Ini juga ditunjukkan kepada kita Kepada Kadina, kepada adik-adik Jadi misalnya nih Kita dulu sering jauh sama teman atau kita disuruh mama belajar, tapi kita marah, nggak mau. Apalagi kira-kira perbuatan yang eh, nggak sesuai sama firman Allah. Coba Levana atau Edu bantu Kadina, kira-kira perbuatan apa ya yang nggak sesuai sama firman Allah. Misalnya mencontek, atau pergi keluar tapi nggak pakai masker. Itu kan melawan pemerintah. Nah adik-adik, Tuhan ingin kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tadi ini yang tidak baik. Dan berkomitmen untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Kita saling mengasihi sesama dan juga Tuhan. Jadi adik-adik kita harus taat kepada Tuhan. Apa sih contohnya kita taat perintah Tuhan? Coba Clara, Anya dan Kak coba bantu Kak Dina. Iya, jadi kalau misalnya mama minta tolong kita ikutin. Terus yang tadinya kita pernah nyontek, tapi kita nggak nyontek lagi ya. Terus kemana-mana pakai masker dalam keadaan pandemi ini. Terus kalau misalnya disuruh belajar sama mama, nurut. Nah masih banyak ya perbuatan-perbuatan taat. Ataupun ikut di ibadah impa. Begitu adik-adik. Jadi siapa yang hidupnya mau diberkati Tuhan, tunjuk tangan. Wah banyak ya, jadi karena kita semua mau hidupnya dipenuhi oleh berkat Tuhan. Makanya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi, selalu taat, menyadari kesalahan kita. Dan juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yuk kita selalu taat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik setelah ini kita mau buat aktivitas ya bersama Kayakobus. Jangan lupa, setelah aktivitasnya dibuat, adik-adik bisa kirimkan aktivitasnya ke grup WhatsApp ya, adik-adik. Yuk, kita ke kayak kobus! Halo, adik-adik semua, hari ini kayak kobus. Sebagai kakak lain, aktivitas kalian ingin mengajak membuat kartu pengingat. Kartu pengingat apa sih? Kan di sini, kalau misalnya kita kalian lihat, bisa lihat di sini ada tanda ceklis, lalu di belakangnya ada tanda silang. Tanda checklist itu menandakan perbuatan-perbuatan apa saja yang menurut kalian benar atau perbuatan-perbuatan baik apa saja yang pernah kalian lakukan. Lalu, yang tanda silang itu adalah perbuatan-perbuatan salah menurut kalian atau perbuatan-perbuatan salah apa saja yang pernah kalian perbuat. Oke, untuk bahan-bahannya itu sangat gampang banget. Kenapa? Kenapa? karena kita hanya butuh kalender bekas dengan panjangnya 20 cm dan juga lebar 15 cm lalu kayak Kobus punya dua logo tadi dua lambang tadi tanda silang dan juga tanda checklist dan untuk uh, alat-alatnya adalah lem atau atau adik-adik bisa menggunakan isolasi lalu juga ada gunting untuk menggunting lalu ada spidol dan sepidol warna Jika adik-adik tidak memiliki kertas origami atau kertas macam-macam Oh ya ingat ya adik-adik Untuk logonya menggunakan dua warna yang berbeda Baik mari kita mulai Untuk persegi panjang tadi Kita akan lipat dua seperti ini Dilipat tengah Sudah seperti ini Lalu kita lem kita lem rapat sudah seperti ini lalu kita menaruh logo checklist terserah kalian di sisi yang mana lalu seperti kayak gini lalu adik-adik tempel di bagian belakangnya berarti tanda hilangnya setelah menempel tanda silang dan tanda checklistnya, adik-adik kayak Kobus minta, nah, menulis isi isi yang tadi kayak Kobus bilang, perbuatan benar yang pernah kalian buat dan perbuatan salah yang pernah kalian buat, seperti ini nih, kayak Kobus punya perbuatan benar apa sih yang pernah kayak Kobus buat saat teduh setiap pagi, membantu orang tua, belajar dengan tekun, menolong teman isi sampai secukupnya lalu untuk perbuatan salah apa saja yang pernah kaya kobus buat adalah membantah nasihat orang tua terus uh, menyontek saat ujian mencoret dinding sekolah membuang sampah sembarangan dan isi sampai secukupnya dan uh, kaya kobus minta untuk tulis nama di bagian pojok kanan seperti ini kaya kobus uh, itu aja.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 Saya belum bikin aktivitasnya. Kalau belum selesai, kita akan lanjut lagi setelah ibadah ini. Kalau yang sudah selesai, jangan lupa dikirimkan ke WhatsApp grup Pelkat PA, oke? Okay? Nah, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah saat teduh, kita juga sudah mendengarkan Firman Tuhan tentang khotbah Musa kepada bangsa Israel di padang Gurun sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Nah, sekarang. Uh, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Nah, kita mau bersatu dalam doa dulu ya sebelum kita. Apa sih gue ngomong apa sih? Kita iya, ulang, ulang, ulang, ulang. Oh, iya. Karena gue bingung. Masa gue ngomong lagi. Maaf ya kak, ulang lagi. Oh ya. Nah, gimana adik-adik buat aktivitasnya? Jangan lupa dikumpulkan ke grup LKTWA Kalau yang belum sesuai buat aktivitas bisa dilanjutkan lagi setelah ibadah ini adik-adik Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa dulu yuk Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik Terima kasih atas penyertaanmu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada pagi ini. Sehingga firman yang uh, tadi kami dengar dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati kami dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu taat kepada-Mu saja ya Tuhan. Dan juga kami bisa mengetahui kesalahan kami, dan juga kami tidak tidak melakukan kembali kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh kehidupan kami setelah ibadah ini ya Tuhan. Mungkin kami akan pergi ke tempat lain, atau kami akan di rumah saja, kiranya Tuhan berkati dan jaga kami dimanapun dan kapanpun kami berada ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan yang melakukan Sekolah secara online kiranya Tuhan berkati nilai kami, berkati guru-guru kami dan juga berkati kami ya Tuhan Agar bisa menjalankan sekolah online kami dengan baik ya Tuhan Kiranya juga Tuhan selalu menjaga kami, memberkati kesehatan kami ya Tuhan Agar kami dapat selalu sehat dan kuat menghadapi keadaan ini ya Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan yang mungkin kami lakukan selama ibadah ini yang Selama ibadah ini berlangsung ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah jangan lupa dikirim ya aktivitasnya adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas Dan sampai jumpa di ibadah Minggu selanjutnya. Di hari dan jam yang sama. Dadah.